Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat, lain dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan menyabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Gilap.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 Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai bagi kalian saat ini, kami akan memberikan informasi menarik dan terbaru pasangan yang sebelumnya dari dolar kita. Kemudian pertama kita lihat di sini ada kabar paling bahagia untuk kita semua. Yang mana di sini ada info langsung dari bos besar ATV yakni Pak Otis Ahy Jari, ya, para sahabat yang pribadinya. Menginfokan soal acara cinta abadi Leslar Menuju pelaminan Leslar ya? Ada sebuah kalimat info lewat caption yang dituliskan lovers dan Leslar lovers Siapa yang sudah mulai gak sabar lagi nih Sama sederet rangkaian acara cinta abadi Leslar di Antv. Nah sebelum melangsungkan pernikahan Ternyata Kak Kariski Mau ngajak kita semua buat seru-seruan dalam cinta Abadi Leslar spesial lepas lajang dan malam romantis segera hanya di Antv. Yuk tungguin tuh persahabat ya. Tentunya sebentar lagi akan hadir acara cinta Abadi Leslar spesial lepas lajang dan malam romantis Leslar, sahabat ya luar biasa. Tentunya kita sebagai fans siap selalu menunggu dan selalu tentunya setia untuk menyaksikan. Acara rangkaian kebahagiaan yang pernikahan Lesti dan Rizky. Bilar doakan persahabatnya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disukseskan. Amin ya Robbal 'alamin. Dan kita lihat, persahabatnya banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans, salah satunya dari akun oseng kangkungnya. Lesti mengatakan. Entah ditayanginnya hamil satu atau hamil dua, ya, biar warga Konoha masih bisa bobo nyenyak sejenak. Tungguin aja persahabatnya, pastinya gak bakal lama lagi. Kita akan menyaksikan bersama-sama acara cinta abadi Leslar, tentunya spesial lepas lajang, bilar, dan malam romantis Leslar. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, persahabatnya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita ke kabar berikutnya kita lihat persahabat ada unggah spesial dari Kai Tanu yang mana tentunya mengunggah sebuah postingan kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar dan Boy William juga persahabatnya kita lihat tentunya momen semalam yang membuat kita bangga dan bahagia pada Lesnar yang malah tentunya semalam malam minggunya di tempatnya Kak Ayrin Tanu bersahabat Ya bakal ada vlog terbaru nih Kayaknya luar biasa Apalagi semalam Lesti dan Bilar memakai Tentunya baju yang warna sama Wow romantis Tentunya sungguh bahagia melihatnya Mudah-mudahan Kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar ada kalimat caption dituliskan oleh Kak Ayur Intanu di situ mengatakan "Weekend be VBS". Wow, <laughs> luar biasa! Bersahabat, ya, banyak sekali tanggapan hingga komentar juga dari para fans, yakni dari akun Leslar Lovers underscore Padang, mengatakan "Masya Allah, Cici, terima kasih, jamuannya memang luar biasa." Bersahabat, ya, banyak sekali orang-orang hebat dan orang-orang baik yang mendoakan, mendukung hingga mensupport idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga kita lihat ada unggahan dari akun susanto.cornelius bersahabat yang memposting sebuah postingan foto bareng Dedek Lesti dan Abang Bilar Ini semalam juga bersahabat. ya Wow, ada ucapan juga nih dari Kak Susanto. Di situ mengatakan lewat caption yang dituliskan Thank you, Dede Kejora dan Bro Rizky Bilar. Semoga lancar semua sampai hari ha. Amin, persahabatnya. Mudah-mudahan dilancarkan sampai hari ha nanti. Kita juga tentunya makin gak sabar melihat Leslar, Lesti Bilar duduk di Pelaminan bersama persahabat, ya Pastinya bakal cantik seperti Ratu dan Raja. Wow, luar biasa bersahabatnya. Makin gak sabar. Doa yang baik kita aminkan persahabat ya Tentunya mudah-mudahan semuanya Tentunya berjalan lancar Dan kita mendapatkan kejutan yang paling bahagia Langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat Ada sebuah spesial juga semalam Dede Lesti kejuruh Nyanyi bareng bersama Kak Boy William persahabat Ya Wah wow, luar biasa Tentunya kita juga Paling suka banget sama sifat Hambalnya Dedek Lesti persahabatnya yang bisa membaur sama siapapun inilah yang membuat kita bangga sama Dedek Lesti. Tentunya sifatnya yang sangat humble kepada siapapun pasti tentunya langsung akrab persahabatnya. Kita patut tentunya apresiasi mudah-mudahan saja banyak orang-orang yang selalu mendoakan terbaik untuk Lesti maupun Rizky Billar. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Kairin Tanuni malam waktu ketika dinner bersama persahabat ya Tentunya dinner romantis Lesti bilawa perhatikan tangan Bilar nih <gifat> Yang selalu ingin di dekat-dekat Lesti persahabatnya. Kita patut bangga dan bahagia mengidolakan mereka persahabat ya Ini adalah salah satu bentuk tentunya kebahagiaan kita semua Mudah-mudahan Lesti dan Rizky bilang selalu memberikan inspirasi untuk kita semua Dan semalam ini adalah birthday surprise dari Cici Ayarin ya, Buat kakak Bismillah Mudah-mudahan semuanya disehatkan Dan semuanya dilancarkan sampai hari nanti Dan selanjutnya para sahabat yang kita lihat Di sini ada sebuah kabar kebahagiaan juga untuk kita semua semalam Lesti dan Boy William ini ngobrol pakai bahasa India di sahabatnya cute banget, membuat kita semakin bahagia melihatnya kita dengar aja nih. Uh, Aku uh, <laughs> Luar biasa banget persahabatan membuat kita selalu ketawa bahagia melihat idola kita ini yang selalu membuat. Tentunya bangga kepada kita semua, sahabat. Ya, luar biasa! Patut didukung, patut didoakan yang terbaik untuk mereka. Amin, ya robbal Amin. dan berikutnya juga kita lihat di sini ada sebuah gas spesial dari Kairintanu. Ini momen semalam juga, Persahabat Ya, tentunya. Alhamdulillah, Lesti Rizky Bilar malam minggunya mendapat tentunya kejutan dari Kairintanu. Luar biasa ini tentunya, surprise yang sangat ada terduga untuk kita semua. Yang mana spesial buat Lancelot dari Kak Irinta ya dan kita juga lihat selanjutnya ada yang spesial banget untuk kita semua lihat di sini. Tentunya, perhatikan baik-baik di jari manisnya, Kakak Rizky Bilar ada sebuah cincin bersahabat. Ya, wow, tentunya cincin apakah itu? Apa mungkin tentunya Nesti dan Bila sudah tunangan atau sudah melaksanakan acara pernikahan diam-diam? Oh tentunya kita diput penasaran aja para sahabat ya Mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik yang kita dapatkan Dan terpatingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya Mungkin ini informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian selain berkomentar Bang Bin terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh